Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, kita lihat di kabar pertama: ada jidukan yang sangat benar-benar membahagiakan sekali. Ketika Bapak Bibu dan Lesti meeting bareng tim baru, Leslar Entertainment, sempat-sempatnya tangan mereka berdua berpegangan. Masya Allah, ini kejutan, ini kebahagiaan, ini jidukan vitamin. Yang tentunya kita dapatkan Masya Allah Selain kita doakan buat Leslar Entertainment Mudah-mudahan sukses Dan untuk karyawannya juga Mudah-mudahan selalu kompak dan solid Dan mudah-mudahan Untuk rumah tangga Leslar pun Selalu diberikan kebahagiaan Rukun dan sakinah Mewadah warahmah amin Kita lihat di beberapa tanggapan komentar Begitu banyak respon dan tanggapan Yang diberikan juga Diantaranya dari akun Orya Kukiks mengatakan Fatih, lihat mah bapakmu Lagi meeting sempet-sempetnya gandengan tangan katanya itu Masya Allah, ini kebahagiaan memang luar biasa Cidukan vitamin yang sangat membahagiakan Kita lihat juga tanggapan dari akun Novia Farina Ini efek keseringan cari-cari cidukan Mulai dari PDKT sampai sekarang jadi pas ada postingan baru, ada yang ganjal dikit, wah langsung kelihatan. Bahkan samar-samar aja bisa kelihatan, hebat emang warga Konoha. Wow, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat untuk kita semuanya, mudah-mudahan makin kompak dan solid. Dukung Lesti dan Rizky Bilar, serta keluarga besar. Kemudian kita lihat juga selanjutnya, persahabat. Di sini ada kabar juga untuk warga Konoha dari Lestal Entertainment. Bakal diluncurkan Lestal Record, persahabatnya Lestal Music. Yang akan memberikan tentunya karya-karya terbaik Dan semoga ada kejutan mengenai single terbarunya Lestika Jiora Dan bisnilah persahabatnya mudah-mudahan vlog Lesnar Entertainment kembali di up Karena sebelumnya sudah di up tapi langsung di take down persahabat ya Tetap kita hanya bisa mendoakan Mudah-mudahan Lesnar Entertainment ini makin sukses Lesnar bangkit makin berkembang Amin Ya robbal Alamin Kemudian juga persahabat kita lihat juga untuk selanjutnya Di sini ada informasi juga persahabat dia mengenai karya Lesti di online listener persahabatnya totalnya mencapai 335.022 Wow luar biasa Mudah-mudahan persahabat semakin banyak lagi mengenai single terbaru dan karya-karya baiknya Lesti Diminati oleh semua orang, dan banyak dukungan. Amin, hanya doa terbaik yang selalu kita berikan, yang selalu kita tentunya panjatkan untuk idola kita. Mudah-mudahan terus lancar dan terus berkarya. Berikutnya, kita lihat, sahabat. Disini ada cidukan juga, cidukan kemarin saat main bola Papa Bilar ditemani oleh Bunda Lesti Namun kita makin bangga dan kagum banget ya dengan sosok Leslar Karena membawa berkah bagi banyak orang Kita lihat di kalimat yang diunggah Berkah banget kenal orang ini Masya Allah Berkah ketemu Leslar Kita pun persahabat ya Bangga dan kagum dengan idola kesayangan yang selalu membawa keberkahan bagi banyak orang. Masya kemudian kita lihat juga selanjutnya di IG-nya Mama Kejora satu jam yang lalu. Persahabat mengunggah video berada di perjalanan. Ayah Kejora sepertinya lagi main TikTok atau live nih, persahabat ya Sukses dan mudah-mudahan selalu sehat buat orang tuanya, Bun Mudah-mudahan ayah dan mama Selalu bahagia Kemudian juga ada cidukan Persahabat ini letos juga Cidukan saat di Bali Ini aksi lucunya BBL Seperti sudah tentunya Kepengen banget megang kepala botaknya nih ya Kepala Om Alan Abang sudah gatel banget tangannya Sudah memperhatikan sekali Kepalanya Bang Alan Emang ada aja kelakuan dari BBL Yang selalu Membuat kita ketawa bahagia luar biasa Mudah-mudahan bersahabat kita juga mendapatkan kejutan Cidukan hingga kabar baik dari Leslar Family Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Default TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh